Akankah Euro USD semakin tertekan? Secara umum, bias harian pergerakan Euro USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro US terus bergerak ke atas dan menembus level 1.21724, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.22090. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212